Hmm. ini fosil kayu jati itu enggak jati tapi udah jadi fosil Dan luar biasanya. luar biasa Nih lihat kalau dilihat ada sesuatu yang ini enggak ada sesuatu yang agak gimana ya lihat perhatikan baik-baik. alami nih, enggak ini perhatikan baik-baik. satu -baik. perhatikan baik-baik lihat. Ini tunggak jati tapi udah jadi fosil udah udah semi batu ini beratnya udah main udah semi batu fosil tunggak jati fokus di arahnya saya ini saya tunjuk oke jelas banget aku katong nangis iki. Saya nggak tahu, gue tuningin ya. Fokus langsung klik yang arah klinik, mata gue jelas banget.